kembali lagi bersama saya di channel ini channel fakta Dunia Gaib dan kali ini saya ingin membahas tentang kesaktian Sang Ratu Adil satu kesaktian dimana Sang Ratu Adil dapat memerintah bangsa lelembut atau makhluk halus di dalam pemerintahannya dia dapat memerintah atau menyuruh bangsa gaib mengikuti perintah dia karena apa? Ternyata Sang Ratu Adil memiliki ilmu Jawa kuno yang melegendaris Dan tidak semua orang dapat menguasai ilmu ini Dimana ilmu ini sangat kuno dan hanya orang-orang tertentu yang dapat menguasainya Stop, jangan di skip dan tonton video sampai habis Biar tidak gagal paham Ternyata Sang Ratu Adil itu dia memiliki ilmu yaitu Babahan Howo sewu dan Babahan Howo Songo Babahan itu berarti Lubang atau jalan Howo itu angin Sewu itu banyak Sedangkan Songo itu berarti sembilan Bapak Songo itu sembilan Lubang sembilan itu ada di dalam tubuh manusia Yang pertama lubang Kelamin, yang kedua lubang Anus, yang ketiga lubang mulut Dua lubang mata, dua lubang hidung Dua lubang telinga Itu Bapak Songo Sedangkan Babahan Sewu itu terletak pada Pori-pori tubuh di mana setiap pori-pori tubuh ini adalah jalan keluar masuk angin Dan bapak Noh Songo dan bapak Noh Sewu ini dikuasai sang ratu adil Di mana bila mana menjadi ilmu, maka akan menjadi ilmu bolosewu Di mana ilmu bolosewu ini bisa mengeluarkan pasukan yang begitu banyaknya dan dapat memerintahkan pasukan-pasukan itu sesuai dengan perintah dia Di mana sang ratu adil ini sendiri merupakan sosok pilihan sang maha kuasa dan sudah dipastikan bahwasanya Sang Ratu Adil memiliki banyak bakat Dalam banyak hal Bukan hanya satu, dua, tiga Tapi banyak hal Sang Ratu Adil berbakat dalam banyak hal Bayangkan saja Dimana Bapak Nowo Soma dan Bapak Nowo Sewu ini Dimana satu lubangnya itu Menyimpan satu makhluk Bayangkan saja Berapa banyak makhluk di Bapak Nowo Sewunya Di dalam pori-porinya Berarti setiap pori-pori Satu pori-pori itu ada satu makhluk halusnya Bila mana dikeluarkan begitu banyaknya Bayangkan berapa jumlah pori-pori di dalam tubuh kita Sang Ratu Adil dapat menguasai ini Dan dia memiliki ilmu ini bagaikan, bagaikan ilmu yang sangat kuno Ilmu yang sulit dipelajari Dia mempelajarinya dengan mudah Karena dia berbakat Dan dia memiliki suatu kemampuan yang luar biasa Suatu uh, Benih yang luar biasa, dimana dia dapat mempelajari berbagai ilmu dengan cepat, lebih cepat daripada biasanya. Contoh, ada dua orang, sama yang satu ratu Aldri yang satu orang lain. Mereka berdua sama-sama mempelajari ilmu seperti Malih Rupo. Ternyata, dalam waktu beberapa, mungkin ya, dalam waktu beberapa menit, Sang Ratu wadri langsung mampu. Sedangkan orang yang satunya, hari mempelajarinya berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Padahal Sang Ratu Adil hanya dalam beberapa menit saja dia mampu Dia tahu, dia bisa menguasainya Begitu luar biasanya Sang Ratu Adil Karena Sang Ratu Adil adalah sosok pilihan dari Sang Maha Kuasa sendiri Dimana Sang Ratu Adil ini memiliki sifat-sifat yang terpuji Sifat-sifat yang begitu indah Sifat-sifat yang sudah terbentuk Dan ilmu bapa Noh Songo dan Hosewe ini dikuasainya dengan baik Sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk Klik subscribe dan like dan jangan lupa tinggalkan komentar Supaya kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng ke semua Supaya setiap ada video terbaru kalian tahu